Hari ini happy banget ketemu lagi sama kalian semua Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan Guys jangan lupa ya subscribe dan nyalakan loncengnya untuk nonton video-video program Ataupun juga jumpot ini yang terupdate Dan kalian juga pasti akan merasa senang banget lah melihat konten-konten uh, terupdate Tangan Pengharapan di Youtube Tangan Pengharapan Hari ini gue balik lagi sama kalian dan tentunya gue gak sendirian Kalau gue sendirian nanti gue ngelantur Ya, takutnya gitu sih. Tetap balik lagi, bareng lagi sama siapa, udah pasti tahu dong. Kita hari ini kedatangan guru-guru pedalaman terspesial, Ada Moni! Hey. Tepuk tangan, tepuk tangan dong. Tepuk tangan, tangan. gimana oh. sih? Lagi disambut ini? Iya, iya, iya, sabar, oh, ya. sabar, sabar, sabar. Guru kan sih sih? Oh iya, ditahannya. <laughs> Oh, Oke, okay, uh, Monik ini atau Dominika ini uh, guru dari Sulawesi Tengah ya, iya. ngajarnya maksudnya di FLC. Ogo puyo Sulawesi Tengah, ogo puyo, Sulawesi Tengah di uh, tepatnya di di atas gunung ya? Oh, di atas di lembah sih kita, Wiss. tapi di gunung-gunung Sulawesi nah. lagi. Ah gunung Sulawesi mantap. Nah sebelahnya kita mau kenalan dulu nih sama si pemilik lipstik merah nan. <tuk> <tuk> <tuk> Aduh. gimana dia? Namanya siapa? Yang perkenalkan nama aku, Dioris Melisa Sirai Dioris Melisa Sirai Oh Gitu dong Oke, okay, oke, okay, oke okay. uh, Dioris, dari mana ngajarnya? Asalnya juga dari mana boleh? Uh, aku asalnya itu di Sibolga hmm. Sibolga itu di tengah-tengah laut guys Jadi okay. kalau kalian juga mau pergi datang ke Sibolga silahkan ngelaut Oh iya. <laughs> ngelaut Bukan <laughs> ngelantur ya? Ngelaut, ngelaut ngelantur, ngelantur. Ngelantur. Nah, ngelantur. nah saat ini aku kerja ditempatkan di Nias Pulau Nias itu sangat indah Jadi guys juga kalau mau datang silahkan hmm. juga datang ke Pulau Nias Di tempat saya itu sangat terpencil Sangat terpencil yes. guys ya terpencil. Terpencil. terpencil, itu yang harus dikecap Terpencil, terpencil. Nah nah sebelahnya sebelahnya Dioris ini ada kakak Nona yang sangat cantik sekali ya kenalan dulu dong namanya siapa Hai semuanya Halo uh, nama aku itu Abigail okay. ya, biasa dipanggil Abi gitu hmm. uh, sekarang itu aku ngajar di Evelsi Madobak hmm. kalau tahu desa Madobak itu di Mentawai Sumatera Barat Sumatera ya? Barat hmm. jadi dari Padang kita naik kapal dulu ke Pulau Mentawai oh, gitu. Oke okay. dari Padang ke Pulau Mentawai itu kudu dulu naik kapal gitu ya yeah. Oke, okay, uh, sampan nggak ada? Uh, itu nanti kalau kita udah sampai di kota kecamatan, mm -hmm. baru kita lanjut menggunakan uh, pompong atau maksudnya yang sampan itu uh, perahu-perahu kecil-kecil itu kalau minter naik tenggelam harus yang besar harus oh. yang besar kalau mintur naik itu iya. Soalnya... kalau yang kecil bisa langsung tenggelam gitu <laughs> <laughs> langsung ya. gimana gimana ini <laughs> gimana netizen apa-apa tapi apa -apa. it's okay, I'm so uh, secure with my body Wih, body <laughs> shaming, body shaming no, Enggak, enggak body shaming Insecure, insecure Secure, secure Aku bersyukur Oke, oke, oke Oke, nah, hari ini gue bakalan datang sama guru-guru pedalaman yang keren-keren abis ini Dan tema kita di uh, jumpot kali ini yaitu Tantangan menghadang, terus menerjang Mantap, ah. kita tolong tangan dulu ini cewek-cewek hebat ya, tapi emang kebanyakan guru-guru tangan pengharapan itu banyak cewek Gue bingung deh, yang cowoknya tuh kayak uh, sepersekian gitu ya Dari dari sekian banyak cewek, cowoknya tuh cuman segelintir Cowok Cewek-cewek uh, ini justru malah kayak buset, naik gunung, turun lembah, uh, naik bukit, nyebrangin hmm. sungai, rawa, hmm. dan lain-lain sebagainya Mereka tuh kuat banget guys, ya kan, menghadapi tantangan itu sudah biasa sekali untuk mereka nih di sini eh uh, tunggu Monik udah berapa tahun di tangan pengharapan? Uh, jalan 2 tahun Jalan 2 tahun, mm. Dioris? Ya, sama juga jalan 2 tahun uh, uh, Abi? 4 tahun 4 wow, tahun! Wow. Oh, amazing! Kakak senior kakak siapa satu ini Subih biasa <laughs> aja Subih biasa Gue bingung ya, sebenarnya gue pengen tahu sih alasannya kakak-kakak uh, nona cantik-cantik ini pergi ke pedalaman apa secara ya? Kalau kita kan pergi ke pedalaman, kayak gue waktu itu kan Uh, gue liburan, ya kan gue pergi ke satu daerah tuh di daerah Flores naik naik gunung gitulah jauh kali empat jam, Bo gue harus jalan di tengah-jalan kayak belum sampai tengah masih seperempatnya udah mau muntah terus gue nangis-nangis, gue mau turun, gue mau turun, gue mau turun, gue mau turun gitu gue <guluh> gitu. gua gak gua ga tahan sejujurnya, kenapa <guluh> bisa kok kalian nih bisa bertahan gitu di tengah-tengah kesulitan ini eh uh, dan juga ceritain sih sebenarnya yeah. ya lebih kayak uh, kesulitan apa sih yang sudah kalian hadapi karena secara Monik ini sudah di Ogo, uh, tadi Ogopuyo Ogo ya. Ogopuyo ini 2 tahun. Dioris ini dulunya juga di Sulteng anak gunung juga, Guys. anak gunung cuma juga. Guys, cuma sekarang lebih suka main ke laut ya. Ah, suka lagi main ke laut. Pindah nih sekarang yeah. dan Abi dulu di di Kalimantan, uh, Barat. Kalimantan Barat, sekarang pindahnya ke Mentawai. Ceritain masing-masing, tapi kayaknya gue mulai dulu dari Dioris yang paling... Hey, CETAR! Hei boh deh! <laughs> Silakan, Ibu Dioris, <laughs> apa uh, ceritanya gitu Kira-kira Ibu -kira, Dioris Oke okay, guys, hmm. jadi Kalau saya sendiri sih Ketika masuk ke pedalaman Kesulitan yang saya alami itu Gimana ya? <laughs> gimana? Kok tanya <laughs> sama Mintur nih? Ya, ya. Siapa sih sebenarnya? Saya pikir itu Memang sesuatu hal yang baru dan menantang saya banget hmm. Karena saya gak pernah masuk ke pedalaman Pertama kali saya masuk ke pedalaman Saya harus naik ojek itu bersama tukang ojek hmm. Terus itu naik kita hmm. Terus berhenti di tengah jalan karena harus membuat uh, Itu ban Ban itu harus di di sama mm, rantai, rantai yang sudah dimodifikasi hmm. begitu loh Jadi ketika aku baru masuk Aku juga terkejut, kok ada ya manusia tinggal di sini? <laughs> ya loh, jadi oh, iya, iya, iya. ada iya, iya. loh, iya, iya, iya. Jadi aku kalau masuk ke pedalaman, aku hmm. masuk ke hutan-hutan begitu, aku melihat loh <laughs> ada manusia tetap di sini. Hmm. Nah, ketika aku masuk situ guys, masih tengah jalan jatuh. <laughs> jatuh. Jatuh cinta. Jatuh oh, cinta. <tuk> jangan. <tuk> oh, jangan. Oh, dipanci. <tuk> ya, jangan dipancing. Iya, enggak masalah. Nanti ya anda, <tuk> karaoke soalnya. Ya, Nanti kondangan ada tamu dan semacam itu, Jadi, oh. waktu itu saya jatuh sama motornya. Motornya di atas, saya di bawah. Dan tukang ojeknya di sebelahnya lagi. sepertinya oh, <tuk> <okay. tuk> oh, aku tercampak begini. Oh. Kan begini kecilnya badan saya nih. Jadi, untung ada juga pohon kecil juga. Yang untuk menopang badan saya jadi saya merangkak naik ke atas. Dan akhirnya selamat ya. Dan tukang ngajaknya nanya, ibu guru sakit tidak? Ya sakit bapak, sakit, <laughs> jatuh <laughs> Itu bukan, okay. itu bukan cuman pertama kali <laughs> jatuh yeah, yeah. Selama yeah. di sulteng memang saya selalu jatuh guys Selalu jatuh tuh selalu ya, berarti jatuh. di sulteng uh, naik gunung dong Naik gunung nah. 4 jam Kita uh, harus mendaki Sebelahnya jurang ya yes, betul. betul 4 jam Sebelahan ya Bener -bener. Jurang dan sebelahnya itu tebing hmm. Jadi harus merangkak kalau ketika tanah longsor Wow Gila, Dengan lihat ya Kau ah, kaum rebahan kan, apalah <laughs> Apalah kau rebahan Tantangan merintang mereka tetap loh Hajar terus, bleh gitu kan Gue bingung sih sebenarnya hmm. Tapi nanti kita bakalan tanya sih alasan kayak spesifiknya, cuman Pengen juga dengerin cerita dari Lu dong Mon, gimana sih? Kayak Kenapa gitu? Dua tahun Kenapa di pedalaman? Iya, kenapa sulit tapi masih tetap bertahan di pedalaman gitu Awalnya sih di atas ya, ngapung Hah? Cuma karena lapa? berat kan tenggelam? Ya udah masuk pedalaman. Dia <gulis> itu <gulis> ceritanya. <gulis> Ini sebenarnya konsepnya yang ngelantur ngintur. Iya. Tapi mereka betul ya Oh kelaranya. Apa kamu gantiin aku aku aja. Oh jangan jangan jangan. Ayo juga jangan jangan, jangan. Jalan, nanti aku terjun ke pedalaman aku gak bisa. <gulis> <gulis> ntar belum apa-apa setengah jalan kok pulang kok aku pulang? Kok aku jadi dibully? Ini punya acara siapa? Oke lanjut lanjut lanjut. Oke. Ini mau yang serius atau bercanda nih? Serius tapi bercanda. Mm, Kita yang udah serius ternyata dicandain. <tuk> Yeay, <tuk> jangan eh jangan itu. ya? <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> enggak Sih cuma nah, hmm, apa ya pengen aja lihat hmm. anak anak pedalaman. Hmm. Dulu kan juga asalnya dari pedalaman. Ya walaupun nggak dalam-dalam banget, <tuk> tapi <tuk> pernah merasakan kayak e, waktu sekolah harus tunggu tetangga. <tuk> yeah yang udah lulus hmm. harus pinjam sepatunya dia baru kasih ke kita hmm. baru saya bisa sekolah karena kan harus pakai sepatu dan seragam. Aisy, oh, lu berarti dari mana sebenarnya asal? Ah uh, dari Kalimantan Barat. Kalimantan Mabang. Barat dekat FLC kita hmm, FLC dekat ya. FLC. Jadi lu anak FLC lu ya? <laughs> oh saya mana mata ya? Engga, enggak enggak enggak enggak. Diberi ya, apa? Makanya saya dengan harapan. Oke. Jadi beneran berasal dari pedalaman lah yang ingin membuatmu. Keluar dari zona nyaman artinya? enggak uh, dalam-dalam, maksudnya tidak maksudnya, sepedalaman yang yeah. tempat sekarang yeah. ya Cuma kan waktu itu, waktu sekolah belum seteknologi sekarang mm -hmm. gitu kan Waktu itu masih 2001, 2002 itu mm. waktu aku sekolah aku ngerasain kalau tidak ada orang tua yang sadar pendidikan hmm. mungkin aku sampai saat ini gak ada loh kalian lihat muka aku di youtube ini guys dan aku gak akan lulus kuliah dan aku hmm. gak daftar di YTP lalu aku gak masuk jadi acaranya jemprot <laughs> yang us keren ini gitu. sama mintur iya jadi kan atas kesadaran orang tua hmm. pernah ngerasain sekolah tuh harus nunggu tetangga yang sudah beli seragam baru hmm. lalu seragamnya aku yang pakai okay. gitu aku pernah berada di posisi itu oh, wow gitu makanya aku kayak terpanggil hmm. untuk kalau kita bisa jadi bagian kenapa tidak gitu, oh, okay. walaupun cuma tenaga ya kalau hmm. sekarang belum jadi donatur, hmm. doakannya ya guys 20 tahun lagi aku mau jadi donator mantap taw, kita temukan doa <tuk> uh, yang di atas mendengar apa yeah. yang jadi kerinduan yeah. doa dan hatimu gitu kayak gitulah kira-kira ya awalnya kan ngapung-ngapung aja -ngapung, ini ngapung, ini. Ngapung, ya guys <tuk> <tuk> <kaya> ini <menjadikan. tuk> bawang, bawang apa ya, kalau bawang merah kan kejam Bawang putih. Bawang oh, musir guys. Oh, Dracula. <laughs> Jadi ngomongin Dracula guys. Aku nggak, aku aku, aku ngerti. Fokus, fokus, fokus. Fokus, fokus, Harusnya nih kayak Coba di... bibirnya dulu yang sensasional hmm. Nah. <coughs> <coughs> aku enggak <coughs> okay, <coughs> tahan. Sebagai minter, aku enggak tahan. Oke, okay, kita lanjut aja. Oke, oke, oke. untuk Abi sih sendiri gitu ya, Bi. Oh, bisa ceritain enggak yeah. sih? bedanya tuh antara Kalimantan sama Mentawai apa gue kalau mau kontekin Abi tuh tunggu dia tunggu turun nih ke kota ya susah banget kontekin dia karena Abi gimana gitu kayak pesannya tak terbalas gitu. <laughs> beda berceritain bedanya. Iya beda banget sih ya. Kalau hmm. misalkan dari dulu Kalbar tuh masih oke. Kalau misalkan kami dihubungi bisa hmm. langsung balas gitu. Dari segi transportasi juga beda gitu. Kalau di Kalbar kan kita darat aja gitu. Yeah. Kita naik bis nyampe di FLC. Tapi hmm. kalau misalkan di Mentawai itu benar-benar kita kesulitan untuk cari kendaraan kita pertama jalan darat dulu hmm. habis itu kita naik perahu hmm. nah kita kesulitan sekali itu kalau cari uh, apa transportasi untuk ke desa gitu yeah. karena kalau kami turun-turun sebenarnya itu tidak terlalu masalah karena di desa itu kan ada perahu yeah. jadi kami langsung bisa pesan pak kami mau turun hmm. bisa antar kami gitu hmm. nah tiga jam uh, kita naik perahu hmm. sepanjang di sungai baru kita nyampe di uh, kota kecamatan itu dilanjutkan dengan jalan kaki hmm. gitu untuk nyampe di rumah gitu iya. tapi kalau misalkan kita kembali ke center hmm. itu aduh itu kami pergumulan itu kenapa tuh? Uh, karena kalau misalkan uh, mau telepon pompong nih mm -hmm. maksudnya pompong itu perahu ya, ya. perahu sampan itu uh, di sana kadang nggak aktif mm -hmm. gitu kayak uh, kita mau bagaimana hubungi mereka nggak ada gitu jadi kadang tuh kayak uh, kita pesan dulu ke misalkan teman-teman yang uh, atau warga di sana yang hmm. kita tahu kadang mereka aktif karena hmm. sinyal juga ada di sana hmm. itu baru uh, nanti mereka yang carikan kami pompong hmm. nah, tapi tapi sebelum itu kita naik mobil dulu hmm. nah mobil di Mentawa ini itu bisa dihitung gitu okay. nah, jadi memang okay. uh, yang banyak itu motor sih hmm. gitu tapi kalau mobil ini Eh, sangat sulit gitu hmm. kita bisa hitung sih ada berapa mobil di sana gitu yang aku lihat sepanjang ini cuma tiga gitu tiga iya <laughs> tiga guys bayangin ya, sementara lu kalau di kota lihat mobil tuh kayak pusing banget gue tiap yeah. kali jalan ke kantor gitu ya ngelihat mobil udah kayak uh semuanya jalanan isinya mobil, mobil. Hmm. di Mentawai cuman Iya yang aku Oke. lihat, kayak gitu hmm. Maksudnya setelah aku turun ke kota, aku lihat kayak Mobil jarang sekali gitu mm -hmm. Dan memang kami kesulitan biasa di mobil Jadi uh, terkadang mobilnya itu kayak suka-suka naikkan harga iya, gitu iya. karena hmm. kami mau kemana lagi kan iya. pasti pakai mobil dia karena gitu. sombong ya kan ya secara <laughs> cuma tiga gitu ya guys mungkin boleh yang mau buka usaha rental mobil iya. di Mentawai <laughs> dijamin, <laughs> dijamin laris dijamin laris bener eh, karena kita, cuma ada tiga saingannya juga. cuma tiga nah. kalau tiga ini enggak jalan yang ya udah rental mau gimana mau <laughs> belakang aja nanti belakang ya. tahun lagi wow tahun lagi Iya dapatan. Berawal dari rental Enggak enggak aku, aku lagi. Aku pengen rumah walet aja lah tadi tuh di Mentawai kan Ui, katanya bisa iya, rumah walet. Sebulan di sana itu memang rumah walet beberapa hmm. orang yang punya duit ya bisa bangun hmm. uh, apa usaha walet ya. itu memang banyak sih di sana. Buka terbuka kesempatan kan dua ratus juta guys sebulan siapa yang ngomong Jadi gimana? Oh, oh, rental belakang, apa? Aja belakang, oh, ya, belakang aja, belakang <tis> aja <belakang. tis> Ntar biuris tau ya Oh iya jangan-jangan, bahaya nanti dia. Pindah <tis> lagi ke Mentawai Oke, <tis> oke okay. okay, okay, balik-balik, ngelantur memang <tis> okay. nih uh, Terus kemudian Lu tuh udah tahu ya bedanya Kesulitan di Mentawai dengan Nah tadi kan lu cerita kalau di Kalimantan kan turun Bis, udah, oh, jalan sedikit gitu sampai gitu kan Nah ini tetap pindah ke Mentawai terus sulit Gitu, kayak Kenapa masih aja pengen Lu tantangin Uh, tantangan itu. Iya, lucu ya nantangin tantangan gue <laughs> deh. Iya, jadi sebenarnya dulu tuh kayak setelah ditawarkan ya, hmm. kan sudah Uh, hampir 3 tahunnya di Kalbar, Kalbar gitu hmm. Terus kayak dari pendidikan sendiri kayak bilang uh, Mau pindah tidak? Nah sebenarnya waktu itu kayak aku sudah lihat gambarannya ya uh -huh. Maksudnya di Youtube kita udah lihat mentawa itu bagaimana hmm. gitu Evelsi kita Cuman kayak aku jadi mikir kayak gini uh, Aku masih kuat nih, masih punya tenaga hmm. gitu Kayak uh, kenapa aku gak coba gitu uh -huh. Kayak mumpung masih ada kesempatan Terus kita masih kuat gitu uh -huh. uh, bolehlah kita ke sana gitu boleh aku ke sana gitu daripada kayak misalkan aku pengen gitu tapi karena udah ada tenaga gitu jadi istilahnya kayak aku ambil kesempatan ini karena mumpung masih ada tenaga aku masih merasa kayak tenaga aku tuh masih kuat masih kuat gimana apa gimana bi ya aku kayak aku merasa tersindir kan tersindir masih agak ada tenaga kan? gitu mereka gue masih muda mumpung masih muda ya tahu sih paling <laughs> muda iya nggak apa apa nggak apa apa guys itu oke okay, sobat baik hati memang mintur ma, nyerah sih ya kalau gue gue terus terang gue orangnya yang uh, sangat sangat uh, susah banget gitu menghadapi gue hmm. gue sebenarnya suka sama traveling actually hmm. gue Pengen banget keliling Indonesia gitu, tapi setelah melihat harus naik, uh, ini bukit iya. dulu, mm. oh harus uh, nyebrang dulu Jumlah. sungai, <laughs> harus hadapi ombak-ombak gitu, mm -hmm. bikin mau muntah, kayaknya gue gak bakalan bisa sih gitu untuk bertahan gitu. Makanya gue kayak appreciate banget dengan apa ya kerja keras kalian gitu, dan apa yang mereka lakukan di pedalaman mm. ini tuh sebenarnya gak bercanda, guys gitu ya. Mereka memang bener-bener membangkitkan pendidikan pedalaman yang kalau bisa dibilang menyedihkan lah ya gitu ya. Hampir uh, kalau dibilang tuh hampir dead lah yeah, gitu, hampir-hampir yeah, hampir mati yeah, gitu, hampir meninggoy meninggal ya kalau lu biasa lihat di sini tuh semua gampang, yeah, ya kan? Uh, gua gua eks guru gitu. Gua pas kemarin gua diledekin ceritanya. Oh, iya eks guru, kakak eks guru gitu <laughs> kan. Iya, udah enggak guru lagi. <laughs> eh, hey, ist hey, hey, aja enggak usah, enggak usah satir. Eh, <laughs> Jadi kayak gua kalau dulu gue jadi guru mah, udah segampang gitu aja hmm. Naik motor, ngeeng, nyampe Nantang. tinggal, oke okay, ngajar, gab -gab, iya. selesai sampai sore, pulang, pulang gitu Lah mm. kalau lu kan kayak nggak ada sinyal, bahkan yeah. ada yang nggak ada listrik ya Bener yeah, sih, iya. ga ada, ada listrik ya di uh, pedalaman Sulawesi oh. tengah oh. itu ya Karena Sultan ini kan salah satu yang center paling tinggi, ujung, tinggi, tinggi, tinggi gitu tinggi. ya Dioris pernah pindah center gara-gara sinusnya Jatuh. kumat oh, ya. iya. Sinusnya kumat ya, kumat ya? Sampai biasanya kalau aku di Sulawesi dulu guys Sebenarnya aku tidak mau pindah hmm. Karena aku sudah terlalu jatuh cinta terhadap Sulawesi A jatuh Ada Jatuh cinta yang anaknya <laughs> Anaknya unik-unik guys Oh oke nah, oke okay, okay. Yang aku perjelas iya. Berarti uh, sudah perjelas, hmm. ya Iya dong harus Nanti uh, salah ush. sangka nih Cinta unik-unik oh. anaknya hmm. Dan daerahnya itu pun menarik guys Jadi hmm. kalau kalian ingin mau ke Sulawesi silahkan nah, mau lihat ya, lah mau ya itu ya Sulawesi. salah satu nama sukunya adalah suku, suku Lauje. Lauje. Lauje artinya Lauje itu sebenarnya tidak ada tidak mm -hmm. ada nah, gitu. tapi mereka ada guys hmm. bahkan ada yang kayak gue ceritain sedikit kali ya mm -hmm. tentang ya. suku Lauje mm -hmm. ini kan memang dia eh uh, anak yang masih kecil-kecil saya sudah dinikahkan ya, Moni? ya iya. coba dong Moni ceritain dong masa gue sih kan gue belum pernah ketemu sama mereka sekali lah. iya iya Enggak, <laughs> aku takut jatuh atau motornya takut enggak kuat, jadi kamu aja yang ceritain. Gimana jangan jang ini dua hari nanti, kan? singkat aja, singkat, oh, singkat aja. Aja. Memang kalau semua jumput sama guru-guru pedagang gitu, dua hari semua ya? Oh, enggak, enggak. Nah, ada yang sebulan juga. Oh, <laughs> ya. Cuman tergantung aja sih. Pinter-pinter oh, uh, hostnya sih yang oh. yang ngatur gitu buat berarti. Jadi eh, lanjut, lanjut, lanjut cerita. Oh, jadi, ceritakan dulu. Ceritain apa tadi? Sukulauja. Oh, <laughs> Bagian apanya? Gimana keadaan mereka gitu, anak-anak oh, di sana gitu? Kalau pertama kali datang ya, jadi hmm. aku juga pertama kali gabung sama tangan pengharapan itu kebetulan bersyukur juga pertama kali sampai kaki aku di Pulau Sulawesi mm. terus masuk dikirim di Sulawesi Tengah itu di pegunungan Ogopuyo namanya mm. kalau di center aku sendiri itu dia juga suku Lauje mm -mm. di sana itu uniknya eh uh, masih ini apa uh, masyarakatnya itu masih tinggal di gunung-gunung bahkan ada yang buat kebun dan rumah tuh di bukit mm. jadi kita lihatnya ah, cuma disitu doang rumahnya okay. pas pergi, meninggoy, 2 hari jalan kaki ah iya, 2 hari bisa dua hari, hmm. dari ini sini. aja ke senter dia bisa tiga jam hmm. padahal tuh kayak cuma kelihatan, kan gunungnya hmm. samping-sampingan hmm. gitu kan kita kan kebetulan di lembah, jadi hmm. kelihatan gunung A, gunung B, gunung C hmm. itu dia punya apa rumah sama Kebun itu iya. di atas gunung gitu, hmm. kelihatannya aja dekat. Cuma kalau di perginya, gak usah lah. <laughs> Mendingan gak usah, takut meninggo Gitu, oh, oh. terus di sana itu mayoritas memang bukan lagi mayoritas, tapi kayak memang sebagian besar itu makannya talas, hmm. terus jagung, terus sama singkong, hmm. sama ini ubi jalar, hmm. oh, uh. ubi jalar jagung. Terus hmm. uniknya juga, eh. tau gen halilintar gak? Oh, iya, tau tau. Oh di sana. Gen Halilintar juga, jadi oh. Iya iya ga, oh, iya, iya. kayaknya aja Banyak ini mantan betul -betul. dari Jadi mereka itu mm. satu keluarga itu bisa isi anaknya dari 9, mm -hmm. 10, mm -hmm. 11, 12 Jadi kalau dibilang Gen Halilintar, mah kita mau udah biasa semuanya Halilintar cuma oh, kapan okay. aja ke petirnya ini gitu. <laughs> kita bingung kan, okay, okay. rumah A rumah B gitu okay. Cuma uniknya mm -hmm. itu ya Karena kayaknya mungkin karena kurangnya edukasi, mm -hmm. yang kayak reproduksi KB gitu-gitu mm -hmm. kan, jadi mm -hmm. kan mereka nggak bisa tahu kapan harus yeah. berhenti bereproduksi dan segala mm -hmm. macamnya seperti itu. Jadi mereka itu jarak antara si A mm -hmm. sama anak yang satu lagi mm -hmm. itu nggak jauh. Jadi paling kayak... paling ini tuh kayak satu tahun, satu tahun, dua tahun mm -hmm. kayak gitu. Dan mereka tinggal dalam satu rumah gubuk kecil mm, gitu, Dan ya? mereka tuh tinggalnya uh, di rumahnya dari bambu mm -hmm. Jadi atasnya itu kadang ada yang pakai bambu Jadi bambu yes. itu dibelah mm. dini di teng, uh, tengkurap ya apa namanya Begini terus nanti dibalik begini lagi Terus nanti disusun lagi nanti begini lagi Jadi kayak gelembang seng yeah, datangnya yeah, yeah. bambu yang dibelah itu Nah itu Nah ada juga yang udah pakai seng Tapi rata-rata memang dinding sama apa bahan utamanya itu dari bambu Dari bambu, bambu. ya Nah mm. itu kita aja yang guru dikasih dinding, dikasih triplek, pakai kasur hmm. sama selimut, itu aja berasi berasa Wuh. AC 16 kayaknya kalah AC Kalan, deh. Kalah, ya. Dan kita nggak hmm. ngebayangin mereka hmm. yang nggak pakai alas apapun. Mereka tuh tidur cuma pakai sarung aja kak. Oh my god. Oh, oh, pake pakai sarung, sarung yang ini, yang bulat itu yeah, yang yeah, tangan yeah, yang yeah. sarung gajah. Iya yeah, tahu tahu. Nah itu udah pakai itu aja, dan terus yes. mereka tidur uh, okay. dengan 11 orang, dengan hmm. 9 orang di dalam rumah hmm. yang mungkin dua kali dua setengah atau dua kali dua gitu. Hmm. Kayak. Itu udah kayak apartemen studio, di situ yeah, iya. iya, di situ iya apa, uh -uh. di situ iya apa, oh juga no. di situ pokoknya saya kayak, mau maaf, kayak buang mm -hmm. air besar di situ kalau buang air besar mungkin di luar oh di luar Teman ya dapurnya, oh. mungkin ruang tengah, ruang makan, dan kamar yeah. di situ dan sebagainya di situ mm -hmm. lah ya, di situ. Gitu ya oh my goodness, oke okay. kayak gak bisa kebayang mm -hmm. sih sebenarnya keadaan mm -hmm. Indonesia tuh di pelosok ya yang ada iya. yang seperti betul, itu ya. Tadi betul. kan Dioris bilang kok ada manusia tinggal betul, di situ. Betul, betul. Gitu betul ya. banget. Betul ya. Kayak uh, ini cuy, ini baru di Sulteng nih. Uh, Mentawai juga bukan bukan sesuatu yang nggak uh, mengherankan gitu ya ngelihat mm -hmm. mereka keadaannya gitu masyarakatnya yang kayak mau sekolah aja susah ya biaya mm -hmm. gitu. Karena aku sempat bacain sih berapa cerita tuh ya mm -hmm. dari kayak rockdog gitu. Oh mm -hmm. uh, anaknya aja. Mau sekolah, bapaknya bilang nggak setuju karena nggak ada uang gitu. Di center kamu di Madobak gimana sih? Eh tunggu sebelumnya, Madobak itu adalah center pertama yang diinisiasi sama tangan pengharapan juga ya iya. di tahun 2020, 2020, ya. Iya, 2021, hmm. 2020? 2021, oh, 2021 ya, 2021 ribu dua puluh atau dua ribu Oh iya, baru tahun kemarin baru ya tahun kemarin. Baru Sen 6 bulan. Hmm. setelah ada berapa hmm. center dulu sebelumnya ada? E, cuma ada 3 center 3 center, nah, sekarang sudah bertambah jadi 7 center 7 center, 7 salga 7 salga. Satunya <tasi> Burunya, salah satunya iya. di Madobok Kita kasih tepulukan! Wuh! Gurunya Abigail, salah satunya Ceritain keadaannya Iya, jadi sana? waktu pertama kali aku datang ke Mentawa itu Kayak langsung beda nih hmm. Kalau di Kalbar dulu aku masih bisa Anak-anak masih bisa ngerti Bahasa Indonesia iya. Datang di Mentawai langsung di, kan kami waktu itu ketemu langsung dengan masyarakatnya yeah, yeah. Hmm. Dan masyarakat langsung benar-benar memakai bahasa Mentawai hmm. Jadi memang langsung heran-heran gitu Nggak yeah. uh, tahu sama sekali mau bagaimana gitu Terus, uh, lihat lagi kayak anak-anak itu, kemudian kami kunjungan Suatu ketika kami kunjungan itu, anak-anak cuma makan sagu aja Gitu. Sagu, sagu bukan okay. nasi ya yeah. Jadi kayak yang biasanya aku lihat itu kayak Kalau kita perut Indonesia kan nggak bisa tanpa nasi Nah betul, tapi itu salah satunya <laughs> <laughs> Indonesia. Indonesia Indonesia Tapi mereka itu bener-bener kayak cuma sagu aja hmm. Kalau bukan sagu pisang, hmm. kalau bukan pisang ya ubi gitu tapi makan rutin tiga kali sehari Iya, makan rutin okay. 3 kali sehari hmm. uh, mungkin uh, bersyukurnya di sana itu karena buruan ada ya hmm. jadi mereka masih uh, proteinnya tuh masih tercukupi hmm. dari kayak daging buruan hmm. gitu okay. hmm. contohnya nah. daging buruannya apa rusak eh, gitu babi oh babi kan rusak nah. iya sih. <laughs> terlalu jauh dia oke oke kayak gitu hmm. kemudian uh, itu sih yang aku lihat Uh, mentawai kayak susah susahnya di situ mereka cuma makan itu tapi kuat gitu. Yeah. Keadaan uh, pendidikannya di sana gimana? Uh, Kalau keadaan pendidikannya memang anak-anak tidak suka belajar hmm. sama sekali kayak belajar itu kayak bukan hal penting yeah. bagi orang tua pun seperti itu hmm. mendingan pergi ke ladang hmm. pergi cari makan atau sesuatu yang menghasilkan duit daripada hmm. pergi sekolah gitu hmm. kayak. Kamu mau sekolah atau tidak sama aja gitu. Hmm. Jadi orang tua membebaskan anak-anak. Yeah. Nah, uh, orang tua juga di sana tuh kayak kurang peduli gitu sama anak-anaknya. Tentang education gitu yeah. ya, pendidikan ya. Yeah. Hmm. Bahkan kayak anak-anak tuh bisa ditinggal uh, cuma misalkan anaknya dua nih kan mm -hmm. masih ada yang agak besar dan yang kecil gitu. Mm -hmm. Kalau kakaknya udah bisa jaga, mm -hmm. uh, mamanya dengan enteng aja ninggalin mereka di rumah. Oh, no. Nah. Uh, Kebetulan kan mereka memang kayak makannya yang biasa, yang muda gitu kan, uh -huh. ubi dibakar aja uh -huh. udah jadi, makanan uh -huh. mereka uh, pisang direbus udah jadi gitu. Uh, jadi kayak orang tua tuh kayak yang penting udah makan, anak-anak uh -huh. udah ya udahlah yang Yaudah. penting hidup lah kali iya, ya kayak iya. gitu. Jadi. Uh, orang tua memang apa membebaskan anak iya. gitu jadi suka-suka anak hmm. mau belajar apa enggak. dan gak, kayak nggak ada diatur juga kali ya nggak ada diatur ya, jadi sama kayak dengar mereka ngomong bahasa yang sorry kurang sopan atau bahasa kotor gitu udah udah biasa juga udah sih. biasa dan itu memang juga terjadi sih sebenarnya nggak cuma di Mentawai Nias iya. sama ya yes. ceritain dong Dio kemarin kan cerita tuh katanya ada pun guru yang bawa apa minuman, minuman keras. keras bayangkan iya. jadi kalau di Nias itu pertama kali di Nias saya memang sudah enam bulan hmm. di Nias ya hmm. melihat uh, di, uh, anaknya di sana memang anaknya dibiarin juga seperti hmm. itu bahkan orang tua yang mungkin uh, biasanya orang tua kalau ada acara pernikahan mau kematian bahkan <tuk> hati-hati ya kita <tuk> bahkan <tuk> pertemuan guru dengan oh, oh, apa orang, orang tua, tua. Hmm. -anak anak biasa dilihatkan sama mereka yang main judi Oke okay. dan orang tua tidak marahi hmm. begitu bahkan kadang anak disuruh beli minuman tua itu waktu minuman kerasnya minuman keras ya? itu hmm. di sana jadi biasa kalaupun anak dilihat main judi bahkan anak dilihat main free fire juga hmm. ada juga di sana oh, ada ada free yang, fire yang lumayan kaya Oh oke okay, oke okay. oh, iya, iya, iya. yang sudah sedikit maju iya, di maju, pedalaman, cuma itu satu-satunya mereka yang hmm. lumayan maju iya, di sana. Iya. Anaknya dibiarin di, melihat segala sesuatunya itu tanpa diawasi uh, ya, tanpa, A -a, tanpa, tanpa diawasi. diawasi gitu. Dan kalau dinias itu mas, kalau masalah tentang pendidikan, anak-anak di uh, dinias itu cukup cerdas, uh -huh. bahkan uh -huh. mereka sangat rajin uh -huh. untuk datang sekolah. Tapi masalahnya Guru-gurunya yang tidak datang yang dekat-dekat di rumah, yeah, yeah, dekat yeah. sekolah pun tidak datang juga Oke, okay. jadi gurunya ngapain? Kalau misalnya gurunya datang, ini, ngerumpi wow. nah, Kalau enggak ada pekan olahraga hmm. setiap hari Jumat Iya hmm. pekan olahraga, oh, okay. setiap hari Jumat main olahraga Oke, okay. gitu, <laughs> gitu aja kerjanya Itu aja kerjanya Jadi yeah. kita pun melihat itu pendidikan di sana sangat miris ya yeah. Ada sekolah, ada murid tapi guru tidak Justru aktif, guru gitu. gak, gak iya. aktif dan gak ada gitu ya Tapi yang jelas guru tahun pengharapan gak gitu dong yes, Semuanya bertugas dengan baik Mengajar dengan baik ya kan Dan uh, mereka juga uh, Bukan yang sembarangan nih Yang terpilih itu hmm. memang benar-benar Orang-orang terpilih gitu Yang orang-orang terpanggil yes. <laughs> Terpanggil oh, gitu kan ada yang Satu yang... lagi tentang nias ya <laughs> kan? ah, Tentang ah. nias uh, Di sana uh, kesenjangan sosial antara Perempuan dan laki-laki itu hmm. sangat berbeda hmm. banget loh. Jadi kalau perempuan itu nggak perlu sekolah hmm. di sana. Hmm. Jadi orang tua tidak mau mengusahakan anaknya yang perempuan sekalipun pintar, hmm. sekalipun rajin dan ingin sekolah, hmm. uh, orang tua langsung bilang, udahlah. Perempuan ini. Perempuan ya. masuk dapur. Hmm. Nah itu. Laki-laki hmm. diusahakan. Wow. Itu sadisnya. Kayak kayak masih zaman dulu banget gak sih kalau ketahuan sama era kartini ditabok nih <laughs> era <laughs> kartininya kamu apa gitu? <laughs> sudah, <laughs> sudah ada emansipasi iya, lagi. Ya, emancipasi, emansipasi. Bahkan kayak ada juga kan gerakan-gerakan feminisme hmm. dan gitu, gitu ya. Dan uh, tapi bingung ya, memang ya begitulah keadaan sesungguhnya ya di, di pedalaman di Indonesia gitu. Kayak nggak main-main gitu. Ini tiga orang ini mungkin dari sebagian kecil yang menyaksikan ke tidak benaran lah ya yang terjadi mm -hmm. di pedalaman gitu Dan yang merasakan langsung kesulitan uh, Bersama dengan orang tua murid mm -hmm. Bersama dengan anak-anak, bersama dengan alam, bersama dengan perjalanan mereka mm -hmm. gitu Ini hanya sebagian kecil gitu Jadi kalau lu lihat peta kan tuh di Google Earth gitu ya di mm -hmm. digedein, mm -hmm. terus dikecilin Mereka ini kayak sekecil ini gitu kayak. <laughs> Tapi Gua yakin, apa yang lo lakukan itu berdampak besar buat uh, Indonesia buat melahir, menghasilkan atau melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang memang cerdas berintegr, berintegritas takut Tuhan dan berkarakter sih gitu Jadi kayak kesulitan lo orang, mm -hmm. uh, kita uh, beri appreciate dulu dong Wah <coughs> uh, <coughs> uh, Sangat-sangat uh, bersyukur sekali sih dengan adanya kalian yang rela gitu ya turun mm -hmm. ke pedalaman langsung gitu Terus pengen tahu. Cita-cita sih tahun cita -cita. cita -cita. pengharapan kan kayak mewujudkan mimpi anak pedalaman atau cita-cita hmm. anak pedalaman gitu Gue pengen tau cita-cita gurunya emang lo sebenernya niat ya jadi guru pedalaman ya? Gue ditanya, Kak Feb niat gak jadi guru pedalaman? Enggak! Jawaban gue langsung gitu Eh kok jangan tersinggung, Mon Iya, yes, <laughs> saja mukanya <laughs> <laughs> ya, ya, ini, ya. Ya. Kayak, Emang Monanya dulu baik-baik ya, ya, emang guru pedalaman itu ada di bagian cita cita ya dulu? nggak ada sih, <laughs> mana ini kita harus meluruskan dulu, uh, nggak ada, nggak ada nggak ada. Nggak ada, tapi gue yang buat sih, oh, menurut gitu. gue. Iya, kayak, kayak. yang tentu aja bukan cita-citanya guru pedalaman, nggak ada ya orang, gue tanya orang cita-cita apa, dokter, oh, dokter uh, terus perawat gitu perawat. kan, arsitek, kalau penyanyi, sekarang sekarang, oh, sekarang sekarang kayak content creator gitu, hmm, YouTuber, youtuber gitu kan, gaminer, gamers, gitu. Gamers. gamers, gamers gitu kan, penyanyi ikut Indonesian Idol gitu, X Factor yeah. gitu yeah. grup pedalaman? Gak ada Apa itu guru pedalaman? Eh, kayak, siapa anda? Mm -hmm. Gitu kan Nah, gue pengen tahu sih sebenarnya. Apa itu guru pedalaman? Iya kenapa sih, kayak cita-cita lo sebenernya awalnya apa sih? Memang gak ada cita-cita ya? Oh. <laughs> oh. <laughs> Enggak, gak ada Cita-cita itu yang bener ya, mm -hmm. ini yang bener ya mm -hmm. Dokter Hewan Wow, wow. Uh, apa tuh veterannya? Abis itu with... <laughs> <Ape, no>? oh, <laughs> lah. Ya vet vet gitu, ah, English iya. gitu, dokter hewan. Dokter hewan, hewan. Hmm. itu dari kelas satu, eh, dari SD kelas satu, uish, enggak nggak bercanda. Hmm. Dari SMP. Oke. SMP. Wow, sudah dari SMP okay, wow. hmm. sekali hidupnya ya. <laughs> Oke. Okay. Dokter hewan, cita-citanya. Dokter hewan. Hmm. Kalau Dio, dia apa Dio? Jadi apa Dio? Kalau dulu, ya, iya. ya, dulu, dulu ya, dulu ya, dulu, dulu, masih idealis ya kita. Oh. Ya. Kalau dulu itu aku sebenarnya pengen jadi artis. Wow. <laughs> jadi, <What? laughs> aku, aku ya iya. sudah sampai acting dari antagonis, protagonis, mm -hmm. semua, tapi nggak ada berhasil. Oke, oke, katakan Kak saya itu, saya itu, saya itu, saya itu, jadi artis saya itu, saya itu, saya itu, saya itu, saya itu, saya itu, saya itu, saya itu, saya itu, saya pernah saya itu, saya itu, saya itu, saya itu, saya itu, saya acting saya itu, saya itu, saya itu, saya itu, saya Sampai.. Mau jadi penyanyi, mm -hmm. sampai No. Oh, Oke, okay, jangan nyanyi oh, nanti takut. Oh, <laughs> <nanti. laughs> Tapi <laughs> ya itu makanya aku masuk ya yeah. santangan pengharapan jadi guru pedalaman supaya terkenal, di, di, bisa masuk YouTube kayak gini ya. Oh, gitu. Banyak penontonnya. Iya, jangan. ini sebenarnya jadi tamu di sini pun ada, ada maksud. maksud ada Ayuh. tujuan kita omongin Gu di belakang ya omongin di belakang <laughs> kan pak tapi gue kayak <laughs> gak rela gitu sih mintur diambil jabatannya <laughs> Ya hati-hati ya ada gitu. tenang takut Cui. takut gitu oh oh tenang tatapan ya tatapan <laughs> ya, lu ada cita-cita juga jadi youtuber enggak sih oh enggak ya bagus nah, sama nah, namanya tetap The... sampai sekarang aja kalau di hmm. center ya aku punya dulu pernah dikasih ayam hmm -hmm. sama masyarakat <laughs> Ayah boleh tanya deh sama <laughs> yeah, partner, partner yeah, yeah. aku yang, okay. yang udah rotasi, maupun apa uh -huh. Ini pun pernah jadi saksi, kayaknya. Uh -huh. jadi kalau datang, uh -huh. misalnya dari kota nih, uh -huh. kenapa? Kenapa pulang cepat naik ke senter? itu kan gunung, gak ada sini iya kasihan ayam gak ada yang kasih makan kalau datang <tuh> <tuh> nih ini benar sampai sering direkam ya, sama ya, partner ya, itu ya. jadi kalau datang itu turun dari motor bukannya paling kalau lambai anak-anak iya kamu nih datang iya iya turun dari ada kruk kruk kruk aduh anaknya kamu anak sudah besar mon <tuh> <tuh> jadi <tuh> mereka tuh suka kayak kenapa sih ngomongnya sama ayam gitu hmm. loh Iya Tamp karena maksudnya dia merespon emang udah dari kecil kan maksudnya hmm. memang sukanya ke situ mm -hmm. gitu loh suka kan gak ayam. suka ayam hewan-hewan oh, dar okay, okay. dari masih bimbing aku bilang begini kan Kak hmm. uh, datang langsung bilang aduh anak ayam kok sudah besar hmm. daripada aku bilang ayo kita belajar a kecil a besar ayam sama ayam ayo okay. mendingan yang mana Iya, anak ayam sudah ya, berusaha ya, ya, kan? ya, Aku sudah ya, punya sih. satu suara berarti yang okay. mendukung ya Iya, iya, iya Bisa dibicarakan di belakang? Bisa, bisa, aman bisa. Aman, aman, <laughs> aman, aman, aman nah, kalau, kalau Abi, apa Abi cita-citanya? Uh, kalau aku sih sebenarnya memang mau jadi guru tapi gak okay. kepikiran untuk jadi <laughs> jadi gitu. Aku kira mau jadi Miss Universe tadinya, Putri Indonesia gitu. sekiranya, kan udah anggun, oh iya, iya, iya, iya, iya, saya oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, acting pura-pura, iya, -pura. pencitraan, pencitraan. Okay, yeah, okay. lanjut Bi, lanjut, be. lanjut. Iya jadi maksudnya lanjutin. Lanjutin, yeah. Yeah, lanjut gitu. Tapi ya lanjut cerita. ceritain tuh, cerita oh, tadi. Oh, gak kepikiran. Okay, jadi enggak kepikiran memang untuk kepedalaman dan uh -huh. maksudnya memang awalnya itu enggak mau sih. Uh -huh. Siapa sih yang mau susah kan yeah, gitu. Yeah. Jadi kan kalau di pedalaman pasti kita udah tahu semuanya serba terbatas hmm, listrik, yeah. hmm. jaringan apa akses jalan mm -hmm. itu sudah terbatas uh, tidak pernah kepikiran sampai situ cuman kayak waktu itu waktu mm -hmm. dengar tangan pengharapan mm -hmm. waktu itu di grup ya di grup uh, di salah satu kampus kampus gitu, iya ya. gitu mm -hmm. terus kayak teman ada sharing gitu terus kayak aku lihat kayaknya enak nih untuk mm -hmm. lihat kampung orang mm -hmm. gitu mumpung, uh, cobalah setahun gitu yeah. eh tau tahunnya Betah sampai empat tahun ya, tahun. atau jangan-jangan ada yang <gifat> gitu, kan? Ada yang <coughs> gitu, gimana? <coughs> <gifat> atau jangan-jangan <gifat> takutnya <gifat> kan gitu, atau. takutnya gitu. Simbolnya awalnya saya coba-coba, <gifat> ya. Nah, oh. <gifat> oh. saya namanya Mama awalnya Namanya coba-coba, gitu gak boleh saya Coba-coba, enggak boleh lah. Enggak boleh, jangan untuk anak, jangan coba-coba. Oh, guys, Oke, oke, jangan-jangan udah masuk oke. belum proposalnya? Oh, belum, <laughs> Nanti kita kayak mengiklankan Ia, gratis. Iya. Janganlah, buat lo kaum rebahan menurut gua kayak ini patut nih ya. Jadi contoh nih, mereka semua gitu, termasuk gua sih ketemplak gitu. Gua kadang-kadang ya, anyway, gue suka rebahan hmm. gitu ya, kena lah ya buat diri sendiri. Iya, kena sih buat diri sendiri gitu. <laughs> kayak gua mungkin sulit itu bagi gua. Uh, Biasa dan maksudnya bukan yang uh, gue pengen ngadepin gitu Tapi mm -hmm. uh, tiga orang ini dari se sekian banyak orang yang mau berjuang buat memajukan pendidikan di Indonesia Well thank you so much guys for uh, your hard work ya Kerja keras kalian, uh, pengorbanan kalian dan bahkan ada yang merelakan cita-cita lah ya istilahnya gitu mm. Mengesampingkan kepentingan pribadi uh, tapi mengutamakan kepentingan yang utama gitu Walaupun ya mungkin lumayan guys Uh, masuk YouTube ya kan hmm, dia ya yeah. nambah subscribers, subscribers <laughs> gitu ya, uh, but actually ya kalian sudah banyak berjuang lah untuk memajukan pendidikan di Indonesia gitu, gue yakin walaupun memang uh, kalian mengesampingkan keperluan pribadi, kepentingan pribadi tapi kalian tetap melakukan yang terbaik buat Indonesia, buat pendidikan di Indonesia Kesulitan menghadang, terus diterjang Ih mantap yes, banget gitu, kayak hebat uh, luar biasa banget sih gitu ya perjuangan-perjuangan dari yes. kalian gitu Karena aku, kan aku di tangan pengharapan tuh as a reporting kan ya mm -hmm. Jadi kayak gue bacain cerita-ceritanya mereka, tapi sekarang gue wawancara langsung nih gue, yes. Melebihi artis menurut gue yes. gitu ya Kalau artis mungkin Udah ada yang tercapai dong cita-citanya uh, bisa jadi <tuk> <tuk> <tuk> Terlalu buka kartu Oh iya, terlalu buka kartu gitu ya Kayak menurut gue melebihi artis sih gitu Seorang guru tuh adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu Ya mungkin anak murid lu belum tentu ingat gitu apa yang sudah lu lakukan Tapi percayalah Apa yang sudah kau lakukan, apa yang sudah kau kerjakan itu Jadi bagian teristimewa dalam kehidupan seseorang dan saat kamu tua kamu akan ingat, oh iya dia anak muridku Saat dia berhasil jadi kepala daerah mungkin Jadi presiden gak ada yang tahu kan iya. Jadi mungkin gak jadi presiden atau jadi youtuber gitu Jangan-jangan, oh dia anak muridku gitu Kau menorehkan begitu banyak Eh, uh, lukisan indah. Wah, kok, yes. kok jadi sekelompok gue Kok jadi bawang ya? Sekarang bombay ya? bawangnya -bawang -bawang ya? bawang putih. Oh, bawang bombay tetap bawang ya, bomba. bombay. Oh. <testabulary> <tividade> gak udah <t fossils> perlu air mata gak? Ini ada artis gak? Gak usah, gak usah. Nggak apa-apa. Nanti aku saingkan sama dia. Iya, <m> iya, tersaing gitu kan? weh, udah, udah, udah. udah <tribution> jangan selanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, okay. lanjut, lanjut. Nah, buat lo, kaum rebahan ya. Eh, gue sih sebenarnya gak nyindir, tapi gue juga nyindir diri gue sendiri. Walaupun lu gak bisa berkontribusi mungkin gak harus jadi guru pedalaman, hmm. tapi Banyak hal yang lo bisa lakukan gitu ya, gak hanya jadi guru pedalaman tapi juga bisa juga Siapa tahu kayak Monik punya cita-cita 20 tahun lagi jadi donatur tangan pengharapan hmm. ya kan hmm. Boleh banget mendukung kegiatan tangan pengharapan, program-program tangan pengharapan salah satunya adalah juga Adopsi guru pedalaman hmm. Mewujudkan mimpi anak pedalaman, sekolah berasrama dan lain-lain lah ya banyak hal gitu ya Yang bisa lo lakukan, donasi langsung ke rekening BCA tangan pengharapan dan rekening-rekening tangan pengharapan yang lainnya atau bisa juga Lo makin keren, gitu kan? Kenapa udah kamu yang gue Oh udah siap gue oh, udah siap! Oke okay, oke okay, oke okay. lo makin keren <laughs> tapi gue juga sambil yang gitu kayak gue baju-baju positif gue eh, yang gue yang gue kan, nah, yang gue yes, e yeah. yang gue yang gue yang gue yang gue yang gue yang yang dipakai sama yang tentu sama Mimin. Precious gitu. You buy means you donate. Lo berdonasi. Sambil memberi makan 10 piring buat anak pedalaman ya nice. Jadi jangan lupa guys beli Di tangan uh, di, di nya Tangan Pengharapan Tokopedia nya Tangan Pengharapan Di online shop nya Tangan Pengharapan Atau bisa juga melalui Instagram positif bayi YTP atau Batik Tangan Pengharapan I think that's it Aku tutup uh, tema hari hmm. ini ya Semoga kita bisa ketemu lagi Dan uh, Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan Juga bisa ketemu lagi sama mereka semua okay. Yang Uh, menanti-nantikan pasti ya karena guru pedalaman okay. itu ceritanya sangat dinanti-nantikan hmm, gitu, gitu. Makanya oh. nah, gue bilang melebihi artis. Iya gue kalau kayak posting tentang grup pedalaman gitu kan uh -huh. di Instagram, di YouTube gitu, wah langsung wah, banyak yang, yang itu gitu. gitu. ya, banyak okay. yang nonton gitu, banyak yang likes gitu. Coba kalau posting gue. Kayak... <laughs> <laughs> Sudah hmm. jadi artis kan dia? Dio? Yes. Yes, yes, iya, akhirnya, gitu. yes, wow, yes. akhirnya Setelah selama iya. ini harus kepedalam yes. dulu baru cita-citanya tercapai ya Dengan bibir merahnya yang terkenal itu gitu. <laughs> <laughs> <laughs> uh, Oke, okay. terima kasih Sobat Hati Tahun Perharapan yang sudah uh, menyaksikan Jumpot Sampai jumpa lagi di Jumpot-Jumpot selanjutnya Aku kasih pesan dong buat Oh, Menton. boleh, boleh, boleh. Silahkan, silakan. Buat kamu perubahan kalau perubahan, hmm. eh, kalau perubahan tidak memberi perubahan, hmm. yuk bantu lakukan dukung guru pedalaman. Waduh! Kayak gue punya jago kemarin sama tim yang kemarin. Mantu idaman guru pedalaman. Asik. Kamu mantu idaman, kan? Idaman. Ya? <laughs> <laughs> Oke, sobat baik hati tahan pengharapan. Sampai jumpa di jumpa-jumpa selanjutnya. Bye-bye semuanya. Halo, guru pedalaman, bye-bye.